Menjalin cinta yang terlarang berdua Kita hidup bahagia satu atap tanpa status Tutup sudah hati ini Maafkan telah hilang Rasa cinta ini Maafkan telah hilang Rasa sayang ini Terlalu dalam sakit Kau tega hancurkan hatiku Lupakan semua kenangan indah denganku Anggaplah aku tak pernah ada untukmu Ku ingin bahagia walau tanpa kamu Kau hanya mantan kekasih gelapku Bukannya telah hilang rasa cintaku ini Bukannya telah hilang rasa sayang aku ini dan lalu dalam merasa sakit hatimu padaku Kutinggalkan dirimu saat kau butuhkanku Cobalah kau rasakan cinta dalam hatiku Bukan maksudku untuk meninggalkan dirimu Kau anggap hubungan kita ini tanpa status Mungkin jalan terbaik kalau kita harus putus Kau ingin kembali Tertutup sudah hati ini Maafkan telah hilang rasa cinta ini Maafkan telah hilang rasa sayang ini sakit hatiku kanamu Kau tega hancurkan hatiku Lupakan semua kenangan indah denganku Anggaplah aku tak pernah ada untukmu bahagia walau tanpa kamu kau hanya mantan kekasih gelapku maafkan telah hilang rasa cinta ini Ma Kau tega Hancurkan hatiku Lupakan semua kenangan indah denganku Anggaplah aku tak pernah ada untukmu Ku ingin bagimu Kau hanya mantan kekasih gelapku Kau hanya mantan kekasih gelapku